serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslaw tentunya baiklah para sahabat Leslaw dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Mimin kembali akan memberikan vitamin vitamin dan kabar terbaru di sahabat, ya seputar idola kesayangan kita ke kabar pertama ini ada info resmi dari ANTV soal CAL Cinta Abadi Leslar Perhatikan di akun Instagram ANTV Official. Semalam menginfokan persahabat ya bahwa acara Cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku Spesial Moon Turki persahabat ya ini seminggu tayang dua kali setiap hari Sabtu dan Minggu Jam 13.30 WIB Waktu Indonesia Barat Hanya di Antv. Wah, wow, Masya Allah banget persahabat ya Suatu kebahagiaan Untuk kita semua warga Konoha Alhamdulillah persahabat ya Akhirnya Cael disuguhkan Dua kali seminggu nih Masya mudah-mudahan Ratingnya naik, episode-nya terus lanjut Itu kita harus kompak Dan selalu solid mendukung Karya-karya terbaik dari Les Entertainment ada kalimat khusus langsung kami persahabat ya info dari Antv Cinta apa di Lasnat tetaplah setia bersamaku Special Baby turki Turki setiap Sabtu sampai Minggu jam 13.30 waktu Indonesia Barat Bilar dan Leslie akhirnya berangkat ke Turki karena terlalu excited dan panik otak ada aja yang terjadi hingga sampai ke Turki Wah bagaimana keseruan kita perjalanan mereka bisa sampai Turki Yuk makanya jangan sampai ketinggalan. Episode Cinta Abadi selalu tetaplah setia bersamaku spesial Baby Moon Turki setiap Sabtu sampai Minggu persahabat ya jangan sampai lupa satu minggu jam 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Antv. Eh Triski Bilar, Leslie Kejora, wow dua kali seminggu kita satu server banget, persahabat ya mudah-mudahan tentunya kita semakin kompak mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Bayang tanggapan komentar yang sangat luar biasa positifnya sahabatbat ya dan ucapan terima kasih bangga-bangga persabat ya bersyukur tayang dua kali dari agung Instagram sulit- sulit sulit 058 mengatakan Alhamdulillah akhirnya terkabul ya tentunya Langgang sukses Amin masalah bangga persabat ya ori semangat dua kali seminggu persabat ya Sabtu dan minggu kita akan disuguhkan vitamin langsung dari idola kesayangan kita dan selanjutnya persahabat kita lihat juga info kembali ada dari Ibu Harsiwi Ahmad di persahabat ya di akun instagram Ibu Harsiwi kembali ini semalam mengunggah sebuah postingan info yang mana acara anugerah lembaga sensor film 2021 akan segera hadir sebentar lagi bersahabat di Indosiar dan kita lihat banyak tanggapan dari fans sejati Leslar yakni dari akun MS Zahra 2020 mengatakan nunggu Leslar bu katanya tuh masalah banget ya selalu standby, selalu setia kepada Leslar ada juga komentar lain diberikan dari akun bunda violet underscore eda nonton karena ada Leslar kesayangan, wow semangat banget persahabat ya, tentunya kita juga pasti sudah kangen banget melihat penampilan idola kita di atas panggung industri, selanjutnya kita lihat juga persahabat, ada unggahan spesial yang kita dapatkan semalam, vitamin bahagia langsung dari Kak Rivi ya. aduh, akhirnya muncul juga vitamin bahagia Masya Allah, mudah-mudahan tentunya idola kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan amin kita lihat juga nih persahabat ya ada komentar dari akun Citra Kirana 45 Alhamdulillah seharian gak kelihatan akhirnya muncul juga untung belum tidur katanya tuh <laughs> luar biasa persahabat ya dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Aluvia Family 24 mengatakan Alhamdulillah hujan juga dari subuh sampai sekarang kemarau sekarang hujan adem deh hati gua Alhamdulillah tenang juga gua tidur masya banget ya <laughs> Masya Allah luar biasa mudah-mudahan mereka selalu sehat, bahagia dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat Ada penggantian spesial dari guysnya Kak Rivi eh, Ini persahabat Yaduh, Gemes banget ya Mereka berdua adalah wanita tangguh, wanita kuat, wanita hebat wow, Masya Allah pokoknya lengkap banget ya nya mereka berdua, Masya Allah, Amin Dukung yang terbaik nih untuk Lesti, Kak rivi dan Kakak Bilar, Amin Dan selanjutnya juga persahabat yang kita lihat nih, cidukan vitamin ketika live Instagram persahabat aduh cute banget nih persahabat ya, Masya Allah Dede Lesti bersandar ke bundaknya Kakak Bilar semakin membuat kita bahagia dan baper Dibuat oleh dede dan kakak nih persahabat ya Masya Allah tentunya kita selalu bahagia melihat keromantisan, kekiutan yang disuguhkan oleh Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu seperti ini, selalu romantis, selalu tampil harmonis Dan selanjutnya para sahabat, ada sebuah unggahan postingan juga nih dari kakak Bilar di igas pribadi miliknya mengunggah sebuah postingan foto tim Leslar Entertainment nih kata kakak Bilar tim wow semangat katanya tuh selalu memberikan karya-karya terbaik persahabat ya dukung doakan support yang terbaik juga nih tentunya dari kita sebagai fans sejati untuk tim dari Leslar Entertainment mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan dari bang Ariel yang mana tentunya Bang Aril mengunggah sebuah postingan foto momen ketika main sepak bola bareng Kakak Bilar Dan perhatikan, Kakak Bilar tentunya memakai kostum bernomor angka 8 Dan Bang Aril nomornya angka 3 nih, persahabat ya, dan kita lihat salah satu sama kalimat caption Bang Aril Bismillah, kalau angka 8 Ditambah 3 jadi 11 Jangan lupa nanti malam tanggal 11 ya Ada kejutan di Shopee 1111 11, Big Sale Ada penampilan Lesti Kejora dan Rizky Bilar pantengin di TV kesayangan kita semua Semangat tuh diinfokan kembali persahabat ya bang Wan, nanti malam bakal hadir idola kesayangan kita tampil bareng di acara Tentunya persahabat ya Sofi sebelas Big Sell. Wow Masya Allah persabatnya persahabat ya pastinya kita wajib tentunya untuk standby di TV Menyaksikan idola kesayangan kita tampil bareng di atas panggung dan selanjutnya juga persahabat ya perhatikan, kita lihat di sini ada sebuah unggahan dari akun Rossi underscore Leslar 24 nih persahabat ya mengunggah atau merekam kembali postingan dari channel YouTube-nya Gopas TV. Di sini kita lihat persahabat ya impian Rizky pilar punya rumah baru terwujud. Ini penjelasan Fali Akbar nih wah, masya Allah banyak persahabat ya Alhamdulillah satu persatu keinginan dari idola kita Lesti maupun Rizky pilar ini sudah terwujud mudah-mudahan tentunya selanjutnya next time bisa tentunya mewujudkan impian-impian yang lain sepertinya persahabat ya tentunya bakal ada kejutan lagi dari idola kita untuk kita semua Farah fans dan selanjutnya juga persahabat tidak kabar bahagia dan sekaligus membanggakan untuk kita semua perhatikan dulu sebelumnya persahabat ya di sini kita lihat wow masya allah persahabat ya Lesti tentunya persahabat ya, sudah ada di posisi pertama Ranking pertama tertinggi di persahabat ya melewati BTS Wow luar biasa suatu kebanggaan Tentunya kekompakan dari fans sejati Masya Allah bangga persahabat ya semakin membanggakan Unggahan ini diposting oleh akun seberatingan Skalaeslar Ada kalimat ginseng yang dituliskan Masya Allah, Tabarokallah, ayo guys, Paul, dan pertahankan ya guys, yuk yang belum punya Jukes, cepat download sekarang, jangan lupa, tetap streaming lagu-lagu dedek juga ya, untuk Ami, dan tetap vote dedek juga di Ida, Bismillah, Insyaallah dedek, sin ada rezekinya, borong piala Ami dan Ida, dan juga Andi, Amin, Masya Allah banget ya, mudah-mudahan tetap kompak, dan solid, selalu mendukung yang terbaik untuk Les di Kejurang. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat masih diunggah Instagram yang sama, masya Allah bang, persahabat ya di sini kita lihat sebuah kalimat komentar dari salah satu fans Johny Leslar Saya terharu ternyata fans Leslar masih barbar, baru keluar dari Room Jukes kemarin lasti ada di peringkat 15, sekarang udah di peringkat dua harian. Wow, memang barbar sekali mereka itu persahabatnya gua aja sebagai netizen selalu jadi korban. Iya kan fans, katanya tuh. <laughs> <laughs> Ayo loh para sahabat ya Percaya banget kan tentunya oh, Kepada Lesla Lovers yang masih besar kuat dan kompak itu Masya Allah banget para sahabat ya Mudah-mudahan tentunya kita juga mendapatkan kejutan kabar baik selanjutnya di pagi hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya